Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita kembali bertualang Kita akan menjelajahi sungai yang indah Dan juga menjelajahi hutan yang masih asri Untuk menuju lokasi tempat kita main banyu Yaitu air terjun di sungai Kerali Lokasi ini akan dijadikan objek wisata baru Yang punya jiwa petualang harus cubo wisata ini Cak mana perjalanan kami? kita bahas. Tapi, sebelum lanjut jangan lupa untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dilancah rezeki dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di pangkus sareh Adi Jonjong salam kota kita kota Ya Allah, kito. Saat ini kita lagi menuju objek wisata air terjun yang ada di Sungai Kerali. Perjalanan kita mulai dari Desa Napalicin, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara. Perjalanan bangdayat ini bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kita akan menggali objek wisata ini untuk dikembangkan menjadi destinasi yang insya insyaallah bisa mendunia. Perjalanan menuju lokasi ini pakai perahu dengan cara menelusuri sungai kali. Uniknya, perahu ini spesial, ngebut nian. Perahunya juga kuat karena Medan yang dilalui bukan main-main, yaitu Medan yang berbatu dan juga tidak terlalu dalam. Macam macam, kita lagi menuju ke uh, air terjun ya. Jadi tadi kita melalui perahu, jadi perahunya keren, perahunya keren, mesinnya kuatnyaan dan karena di sini berbatu jadi harus dibantu secara manual karena ada mamang mamangin orangnya. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Keno, daya. <laughs> jadi tadi naik perahu dari uh, dusun, uh -huh. ke sungainya jernih, tidak terlalu dalam, masih asri. Uh -huh. Jadi Mang Daya itulah. Respiral ke, tolong promosi ke. nah itu juga dia memang nah itu. Jadi insya Allah, uh, wisatawan, itu minat khusus yang hobi. Adventure? Uh, adventure, uh, ya silahkan, uh, atau pekanyutan oh, bahasa basur sudah uh, uh. silahkan. Uh, insya Allah aman, dan tidak tadi tidak terlalu dalam, dan hmm. dekat dengan perkampungan. Jadi, dan warga di sini pun welcome. ah Hospitality nyaman, warga di sini keren memang. Ada emasnya tadi pak ya? Emas tabur jelas ini, bahwa emas tabur tahun hmm. ini kan di di, data, di daerah sungai kan. Hmm. Nampenya mak mana? Pakai dulang. Dulang tuh sejenis alat tuh kan yang macam kuali itu kan? Oh, ya. kalau Palembang di, di Limbang Ya mungkin. Ya. ya. Nah, nah, ya. Plembang limbang. Tapi hmm. nah, sini dulang namanya tuh. Dulu mata pencarian apa itu? Nah, itu sampingan. Oh, tapi banyak yang dapat ya? Lumayan. Biasanya, berapa banyak dapat nih? Ya? Bang, kalau pas lagi bagus-bagus, yo. -bagus, bagus ya. Papa segeram, naik Oh, seharian itu ya? Iya, ayo. Dek, <tik> hey, kami lihat lagi sama mereka. Kami lagi. Ini grup yang tadi. Pasti dar lo di terakhir nah, kan pasti kan? <tik> Jadi, kita kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hutan. Wah ini benar-benar wisata adventure ini. Jadi kurang lebih berapa menit ya kita di sini ya? Nah jadi 10 menit naik perahu. lima 15 menit lewat-lewat hutan ini. Tapi katonyo kalau sudah sampai dijamin tidak ngecewake. hasil. Bilara manerakin, yang sembilan puluh. Kamu nggak mau bantuin gue? <laughs> Ayo, itu challenge dari <laughs> Mang Dayang. Kalau <laughs> oh, susah dari batu, bayang. Katya <laughs> <dia>, lo nggak? Hahaha. <laughs> Ini <lesa> really <snapsensitas> <tuk left>。 Uh, kayak ke situ deh. Ini terlalu dalam, terlalu dalam. saat ini kita sudah sampai di air terjun Sungi kali. Air terjun ini tidak terlalu tinggi, jadi cocok nian untuk kita main banyu. Dan menariknya, karena banyunya ini bening, iwaknya tejingoan Kita di sini dikelilingi dengan suasana yang masih alaminian. Kita benar-benar bisa ngerasoin keaslian alam di sini. jadi pesan, tolong dijaga jangan hmm. dilusak tanaman ada di sini sikap lagi mandayat ya sampah Nah, kalo balik ke dusun. jadi nah. kalau mau cek-bicek ke sini, sampah digawak balik ya jadi tadi sempat kami, kamu kawan-kawan ke -kawan, si sampah ya betul banyak juga tadi dapatnya ya nah itu pesannya ini lah sampah yang mendayat nih nah dapat ini nah. Yo, yang ada di jalan dia ambil ini Oke, macam Oke. Ditunggu, ini. ditunggu oleh warga sini kedatangannya. Masyarakat Sumatera Selatan jangan ndak ngasoii ke sini. Dari luar juga Mandaya. Ya, terutama Pemda, Pemda juga open, bukan ah. open. Ah. ini malahan yang menggalakkan dari provinsi ini sampai turun langsung ke gitu kita <laughs> ini. Oh, ini. juga dibawa kepemimpinan Pak Depi. Kami hmm. support langsung dari kabupaten Di bawah kepala dinas. Uh, Ibu Marlinda, Polres Pariwisata hmm. nah, jadi kami membawa blogger, termasuk Mang Dayat, ini youtuber hmm. untuk mempromosikan. Nah, Palicin khususnya di Muratara. Oke, okay, okay. guys, jangan ada datang ya. Dah, rame ada demang Dayat demi <laughs> kakak. <laughs>